Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Resti dan kepada Bapak Syarif Selaku dosen pengampu pada mata kuliah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada kesempatan kali ini, saya Silviana dari kelas PGSD 6D Akan mempresentasikan hasil tinjauan artikel uh, mengenai teknologi informasi dan komunikasi Nah, untuk pinjauan artikel ilmiah atau scientific paper review Yang saya akan bahas Yang pertama uh, judulnya itu adalah Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tik uh, Terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar Kemudian untuk tahunnya itu Tahun 2020 Untuk penulisnya adalah Irkham abdul Huda Kemudian untuk jurnalnya Ini termasuk jurnal pendidikan dan konseling Research and learning n primary and primary kemudian volumya volume 2 nomor 1 halamannya halaman 121 sampai 125. Selanjutnya adalah hasil tinjauan artikel ilmiah atau Scendip favor review. Yang pertama yang akan dibahas adalah tinjauan perkembangan uh, tentang tik. Jadi di sini akan dibahas mengenai tik secara umum dan tik, e, dalam dunia perindikan serta manfaatnya kemudian e, di, akan dibahas yang kedua analisis data dan kesimpulannya kemudian yang ketiga adalah batasan dan kekurangan dari artikel yang keempat kemudian adalah opini pribadi terhadap artikel dan yang terakhir adalah yang kelima kualitas ide dan dampak e, impact dari artikel tersebut oke okay, untuk materi selanjutnya ada tinjauan artikel ilmiah atau scientific paper review nah pada pembahasan kali ini akan mencangkup tentang perkembangan TIK dan manfaat TIK dan penggunaan TIK dalam dunia pendidikan nah perkembangan didang TIK adalah perkembangan yang paling pesat di era saat ini TIK mencangkup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi nah in teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya jadi, tik mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemprosesan. Manipulasi pengelolaan dan pemindahan informasi antar media sehingga di zaman kemudian saat ini manusia tidak akan bisa menghindar e, dari perkembangan tik, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Hampir semua umat manusia ini sudah mengetahui dan memanfaatkan teknologi tik dalam kehidupannya. Nah, teknologi ini sangat membantu untuk mempermudah pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari. Nah, perkembangan tik ini juga sudah merambah ke bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, penggunaan antik ini sudah dimulai dari sistem pengelolaan data peserta didik yang saat ini sudah dipermula dengan adanya TIK. Jadi, menginput data siswa itu bisa sekarang itu pakai website, lalu guru uh, juga uh, up, kalau mengisi nilai itu pakai e-rapor dan sebagainya seperti itu. Nah, sebenarnya penggunaan TIK Uh, dalam, untuk guru itu dapat membantu guru dalam mengerjakan tugas-tugas uh, administrasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran penggunaan tik uh, dalam pembelajaran juga sangat diperlukan ya agar pembelajaran itu dapat belajar efektif efisien dan dapat menarik perhatian peserta didik nah oke okay, untuk yang kemudian nah untuk sekarang guru itu dituntut juga untuk memanfaatkan tik dalam proses pembelajaran nah kata tersebut dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi muatan informatika pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan atau dipelajari melalui ekstrakurikuler dan atau muatan lokal. Nah, dalam ayat tadi dijelaskan bahwa guru di jenjang sekolah dasar atau madrasah Madrasa ibtidaiyah e, harus memanfaatkan muatan informatika atau TIK dalam proses pembelajaran langsung atau sebagai ekstrakurikuler. Nah, pemanfaatan TIK dalam pendidikan pada penelitian ini lebih dikerucutkan Uh, lagi pada proses pembelajarannya, guru dapat memanfaatkan Tik untuk mempersiapkan proses pembelajaran dan atau ketika proses pembelajaran berlangsung dengan berlangsung. Nah, dengan Tik, guru dapat menambah bahan ajar dan mencari referensi tentang metode pembelajaran yang tepat untuk siswanya. Nah dalam pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi dengan lebih mudah diterima oleh siswa dengan bantuan pemanfaatan Tik nah penerapan juga tidak hanya semata-mata langsung diterapkan akan tetapi juga harus melihat nih karakter, karakteristik siswanya nah maka proses pembelajaran akan berkualitas dan bermakna apabila dalam penerapan antiknya ini sesuai dengan karakter, karakteristik siswanya seperti itu nah pada uh, tinjauan artikel yang tadi sudah dibahas uh, pada artikel ini itu bertujuan untuk melihat seberapa jauhkah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan khususnya itu di sekolah dasar seperti itu. Nah untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka. Jadi pada artikel ini uh, membahas jurnanya itu dari sembilan jurnal gitu. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan datanya dengan menyimak jurnal-jurnal yang diperoleh dan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber data. Kemudian analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model mouse dan Huberman. Oke yang selanjutnya adalah hasil analisa data dan kesimpulan Nah berdasarkan hasil penelitian pustaka Memanfaatkan dan menggunakan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi atau TIK Dapat membuat proses pembelajaran di sekolah dasar itu berkualitas Guru perlu memanfaatkan TIK dalam mempersiapkan proses pembelajaran Mulai dari memilih bahan ajar dan metode pembelajaran yang tepat dengan karakter siswanya Nah, ketika proses pembelajaran berlangsung, guru dapat memanfaatkan tik menjadi media pembelajaran dalam bentuk aplikasi atau penayangan materi secara audio, visual, dan audiovisual. Nah, dengan adanya tik ini, guru tidak perlu uh, tatap muka nah, secara langsung nah, dengan siswanya. Uh, si, guru tetap bisa menyampaikan materi dan dapat memanfaatkan e-learning uh, agar siswa juga belajar secara mandiri. Dengan waktu yang fleksibel, nah, kreatif, kreativitas dan inovatif guru dituntut agar penggunaan antik dapat maksimal. Nah, sehingga guru pun, apa ya, dituntut untuk melek akan teknologi gitu, harus bisa memampakan teknologi di era sekarang itu. Nah, a, nah, selain itu, guru juga itu harus bisa memaksimalkan teknologi, namun harus sesuai dengan karakter, karakteristik siswanya. Oke okay, untuk materi selanjutnya adalah batasan dan kekurangan artikel. Nah pada kekurangannya saya temui pada artikel ini adalah kekurangnya pengetahuan data mengenai kemampuan guru dalam mengolatik di Indonesia. Nah apakah rata-rata guru sudah menguasai atau belum itu belum diketahui secara akurat. Nah karena kan guru itu dituntut untuk melek like teknologi ya sehingga uh, dirasa sangat penting uh, data tersebut. nah pada artikel ini juga tidak adanya solusi yang jelas agar guru pada perkembangan TIK yang pesat ini bisa ikut beradaptasi dan termotivasi dalam penggunaan TIK. Nah, sehingga saya tidak menemukan sejauh mana perkembangan TIK di dalam dunia pendidikan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah dasar secara akuratnya. Hanya perkembangan TIK dalam dunia pendidikan secara umumnya saja. Nah, kemudian slide selanjutnya ada opini pribadi terhadap artikel nah dalam pembahasan perkembangan tik dalam dunia pendidikan sudah cukup jelas dijabarkan apa saja yang berkembang seperti eh, sekarang guru menggunakan era vote, data di input di website belajar e-learning dan sebagainya nah hanya saja pada artikel ini tidak dijelaskan terperinci solusi apabila guru belum bisa memanfaatkan tik sepenuhnya pada artikel ini pula tidak dijelaskan adanya pengaruh yang signifikan pengguna antik, apakah dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran atau tidak dibanding dengan pembelajaran yang secara offline atau tidak memanfaatkan pengguna antik sama sekali. Oke, untuk slide terakhir ada kualitas ide dan dampak atau impact dari artikel. Nah, pada ide artikel ini dapat mendorong guru untuk melek akan tik atau teknologi Dan dapat memotivasi guru dan pembaca agar terus mencoba meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemopatan tik nah, Mungkin cukup sekian pemaparan atau penjelasan tinjauan artikel dari saya Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh